Uh, perkenalkan, nama saya dinautek umum. Uh, saya Ketua Umum Walian Simba Sebokuam. Uh, saya ingin menjelaskan sedikit soal uh, aksi demonstrasi damai yang baru saja kami lakukan. Tepat hari ini, 19 Desember 2022, uh, 61 tahun yang lalu. Uh, momentum bersejarah bagi rakyat Papua, di mana Trikura dikumandangkan oleh Soekarno untuk kemudian merebut paksa bangsa Papua ke dalam bingkai kolonial NKRI. Nah, jika kita telik kembali ke sejarah bahwasanya 1 Desember 1961, bangsa Papua telah mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang berdegara. Uh, kemudian kemerdekaan itu hanya berumur 18 hari karena di tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Trikora dengan tiga poin isiannya, yang kemudian uh, dibawa Komando Jenderal Soeharto melakukan operasi militer di atas tanah Papua. Operasi militer besar-besaran dilakukan di atas tanah Papua, baik itu operasi udara, darat maupun laut, yang berakibat uh, langsung terhadap masyarakat asli Papua. Terjadi pembunuhan, pemerkosaan, pemenjaran, bahkan ribuan rakyat Papua itu mengungsi ke PNG, ke Belanda, Australia, dan negara-negara lainnya. Dampak langsung daripada operasi-operasi militer itu. Uh, tema umum yang kami angkat dalam aksi ini adalah 61 tahun Trikora, PBB, PBB bertanggung jawab atas kolonisasi di atas tanah Papua. Kenapa kami angkat tema ini? Karena selain Indonesia melalui Trikora tadi, keterlibatan PBB dan Belanda serta Amerika Serikat juga Uh, terlihat dengan jelas dalam sejarah aneksasi bangsa Papua Barat di mana uh, PBB melalui resolusi 2504 yang disahkan oleh PBB ini kemudian melegitimasi bahwa proses perjalan, berjalannya PPR atau penentuan pendapat rakyat itu berjalan uh, sesuai dengan prosedur dan mekanisme padahal dalam realitasnya PPRA itu terjadi uh, di bawah todongan senjata tekanan teror, intimidasi, bahkan pembunuhan terhadap Orang Papua itu sendiri, uh, makanya kita terlibatan PBB juga bertanggung jawab. Nah, di sisi lain ketika kita melihat problem Papua juga tidak terlepas dari uh, persoalan kepentingan apa investasi. Karena dua tahun sebelum PPR dilaksanakan, penandatanganan kontrak karya free port telah dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Uh, dari semua proses-proses sejarah ini, uh, rakyat Papua tidak dilibatkan secara langsung dalam menentukan pilihannya. Apakah ingin bergabung dengan Indonesia atau berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka? Namun proses itu lagi-lagi diulang kembali oleh Indonesia dalam apa era yang modern sekarang ini seperti apa disahkannya Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 1 tahun 2001 kemudian 20 tahun berjalan dan kemudian sekarang disahkan lagi secara sepihak oleh Jakarta atau rezim Jokowi Maruf. Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II, yang lagi-lagi tidak melibatkan mayoritas uh, orang asli Papua. Padahal penolakan-penolakan itu sudah terjadi, uh, misalnya melalui Front Petisi Rakyat Papua, uh, representasi dari suara Rakyat Papua menolak Otonomi Khusus Jilid II, itu pun tidak dihiraukan oleh pemerintah. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa uh, pemerintah Indonesia tidak, tidak sama sekali punya tingkat baik dalam uh, proses pembangunan manusia Papua itu sendiri yang dipentingkan hanya kepentingan uh, ekonomi terhadap tanah Papua. Oleh karena itu, di tepat hari ini, 19 Desember 19, 19 Desember 2022, kami baru saja melakukan aksi demonstrasi damai, tepat di depan uh, gedung PBB Jakarta, uh, menyampaikan aspirasi politik kami, bahwa Trikora 1961 adalah ilegal. Dan PBB Indonesia, Belanda, serta Amerika Serikat bertanggung jawab terhadap aneksasi yang dilakukan terhadap rakyat bangsa Papua dan harus mengembalikan hak politik bangsa Papua sebagai bangsa yang telah merdeka pada 1 Desember 1961. Itu adalah uh, poin kampanye politik yang kami sampaikan dalam aksi demonstrasi damai yang kami lakukan hari ini. Sekian dan terima kasih.